Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Les Lord, dimalapun anda berada Selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan informasi terbaru kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti Kejora dan Rizky bilar Namun sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini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 tentunya video abang Fatih yang lagi main bareng dengan Panda ya masya Allah, abang El sehat terus penyemangat kita semuanya abang El semakin hari semakin pintar dan makin ganteng masya mudah-mudahan ya idola kesayangan kita tentunya selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik henti-hentinya kita mendoakan untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar kemudian juga persahabat kita simak ada sebuah kalimat yang diunggah oleh akun M421 fase dilema jangan pernah memaksa seseorang yang sedang ada dalam fase dilema cukup beri pengertian saja dan daripada memaksakan kehendak alangkah lebih baik jika kebenaran diungkapkan secara terbuka kita simak juga kelima caption yang dituliskan. Terkesan memaksakan kehendak dengan meminta untuk tidak dipaksakan saat orang lain punya kehendak. Namun, memang seseorang yang ada di fase dilema mereka sedang bingung dan seakan-akan menghadapi buah si Jika bisa memberikan pengertian dan pemahaman itu lebih baik daripada mengklaim siapa benar, siapa salah. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun TO.Know97 mengatakan, Fans yang masih mendukung Les dan Lars sebenarnya tidak memaksa untuk mereka yang masih dilema untuk mendukung keduanya kembali. Tapi setidaknya jika belum bisa menerima keadaan, harus bisa jaga ketikan, jangan malah mendukung salah satu dan memojokkan yang satunya. Tenangkan diri dulu daripada berbuat dosa atas amarah dan kecewa yang belum usai. Ini benar sekali, persahabat ya. Jika belum bisa menerima keadaan, harusnya bisa menjaga ketikan. Jangan sampai mendukung salah satu dan memojokkan yang satunya. Tenangkan diri dulu persahabat ya Yuk sama-sama kita selalu mendukung yang terbaik untuk keduanya Kalau bisa persahabat ya Kita harus tunjukkan kekompakan dan kesulitan kita kembali Bahwa Lesar Lovers itu kuat Kita yakin bahwa Lesar Entertainment pun akan bangkit kembali Amin Kemudian juga persahabat kita simak dukungin Bu Fir Bu 2 jam yang lalu mengunggah sebuah postingan persahabat atas sebuah kalimat Buat media, please pakai kode etik jurnalistiknya. Tuh, percaya-bayanya dihimbau untuk media semuanya. Please pakai kode etik jurnalistik. Kode etik media masa apa saja? Kode etik jurnalistik independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Profesional atau tunjukkan identitas, hormati, hak privasi tidak menyuap, berita faktual dan jelas sumbernya. Tidak plagiat. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Ini benar sekali persahabat dia ya. diingatkan untuk media semuanya harus memakai kode etik jurnalistik. Kita simak juga persahabat kalimat yang diunggah oleh Bu Vir Semangat semuanya, kalian fandom artis couple tersolid. Makanya jangan heran kalau kalian terus-terusan diserang. Kita kuat, fighting, karena semangat tinggi pohon akan semakin kencang pula angin yang menerjang. Yuk semangat terus warga Konoha, kita yakin kita kuat, kita hebat, kita kompak, dan kita solid. Kemudian bersabar di simak juga ada gambar yang sangat membanggakan sekali, Alhamdulillah untuk single sekali sumber hidup video terpopuler nomor 18 ini luar biasa congratulations ya untuk video sekali sumber hidup menempati urutan 18 video musik terpopuler dari 100 video musik di YouTube Indonesia ini keren banget dukung terus karya-karya Bunda Lesti mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu memberikan karya-karya terbaiknya dan berikutnya juga, persahabat, jadi ya, informasi penting banget nih untuk warga Konoha. Kali ini dari Ayah Kejora yang menginformasikan bahwa bakal ada perayaan anniversary Lesti Lovers Bandung. Untuk tempat dan waktu, persahabat, ya, ini akan dihadirkan acaranya pada hari Minggu, persahabat. Tanggal 20 November 2022, persahabat. Ya. Jadi jangan sampai lupa, untuk waktunya mulai pukul 8.00. Kita dukung support terus ya, untuk Leslar, Lesti Lovers. Kita yakin bahwa kita semuanya kompak dan solid. Semoga semakin kuat, semakin tentunya menjadi fans yang solid terus untuk Lesti dan Rizky Bilar. Amin. Ini seperti setelah acara dari A Melin Sofian bersahabat ya. A digelar tanggal 18 untuk anniversary. Lesti lovers Bandung perayaannya tanggal 20 November hanya bisa mendoakan yang terbaik semoga semuanya lancar dan dimudahkan. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru kabar baik kabar bahagia dari Lesler tentunya. Ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih.